Nah, nah, jadi yang saya pakai settingannya seperti ini. tuh ini timah jalan-jalan. yang terjauh. Ada itu? Awas oh. oh, nyangkut. Kendorin, kendorin, nyangkut mah kendorin, kendorin. kendorin. kendorin. Lagi, kendorin lagi. Biar jaya keluar. Kendorin lagi, kendorin ada tarik masih narik tuh pendorin aja masih kalau narik lagi lumayan sih saya sama ya Iya masih ada kan kerasa ini nih, <San> kita tadi harusnya dikendorin dulu. Di... Iya, pasti di sini bambunya malang. Itu salah ya, kalau mau nyebur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa Iya, nggak apa-apa. nggak Mau oh, prow <tuh> nah, nah. ya? lagi. Ini apa? PE apa masih narik tuh dia kayak ukurannya kira gitu, ya. sih. kalau nariknya kencang sih iya bang Tiga -tiga, dia jadi, ya. nggak tahu kalau nendorin gitu biasanya bilang awalnya segila belum kelihatan belum kelihatan lah oke masih ada ini mainin aja, mainin Ayo. jadi berangkat ke tendoran ini ada berapa kail satu bang masih bisa selamat sih satu oh masih tuh ayo lagi main nih Tidak bisa dibilang Waduh, aduh, eh, takap itu kan ya Bebe, jangan pakai serokan, serokan Eh, jangan ditarik, jangan ditarik Serokan ada nggak, Dek? Serokan ada nggak? Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu Jangan diangkat, jangan diangkat putus, Bawahnya kan bukan kan bukan? Bawahnya lidar, bawahnya Lidarnya kecil itu Ini, itu kecil Serokan, serokan Nah, ada tuh, serokan entar-entar set monster ini. Mantap, mantap. Mantap, Jing mancing mantap. Mantap. Mantap. Oh. Tuh oh, angler-nya, anglernya no. girang sampai jalan Wih. patah. Waduh, <laughs> luar biasa. mantap Oh, mancing, oh, mancing. Mancing. mantap, biasa, ini di sini, awas nu, luar biasa, mantap, panjang, mantap. <laughs> <Tang> ini, <sini. laughs> oh, oh, nah, nah, ini sembilang <laughs> <Kalah sendol. laughs> serem, serem <tuk penelitian> juga. Ini, ya. Sayur kuning ini aja. Tidak. Teng, tang, tang. L, ya. teng, teng. El. Ya, mantep. Sudah, oke. Nah, gimana, gimana, tadi gimana? Mantep bang, tarikannya. Tarikannya mantap. Luar biasa. Luar biasa bang, aduh. Waduh, mantep. Ini mantap tadi ini. korbannya mana tadi korbannya? Korbannya Jorannya. Waduh, ini dia. Belah jadi dua. Jadi dua, aduh. Lihat ne. Ancur tuh, Ancur. tarikannya monsternya ikan sembilang, sembilang, muara goba muara gobah, mantap, mantap, sahabat mancing, jing mancing mantap ini, luar biasa ini, okay. untung ada guru madun Madu. jalan mancing, berangkat, berangkat, jing mancing luar, ini luar biasa, banget, ini. sahabat mancing, ikan ini yang ini. Misalnya ini tarikannya mantap. Walaupun saya belum ngerasain. Luar biasa. Jadi dia ngendorin tadi Bang Madur. Ngendorin tadi. Ngendorin dia. Pasti sono udah ngendorin baru narik kita. Gitu. Nah Enggak, dia ngendorin entar kesini sini nyamperin. Wah, wow, ya. mantap. Luar biasa. kita jalan mancing lagi nih. any